Kabupaten Boyolali. Peserta terbaik kelas 5 atas nama Sigit Widyantoro, Pendamping Desa Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Peserta terbaik kelas 6 atas nama Leli Isnaini Pendamping Desa Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara peserta terbaik kelas 7 atas nama Ratnasari Himawati pendamping lokal desa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara peserta terbaik kelas 8 atas nama Mardian Maulida pendamping desa Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Kemudian eh, kelas sembilan atas nama Hoirul Muna, pendamping desa Kecamatan Gorobudur, Kabupaten Magelang. Peserta terbaik kelas 10 atas nama Suhalman pendamping lokal desa Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Peserta terbaik kelas 11 atas nama Samsul Arifin pendamping desa Kecamatan Kajorang, Kabupaten Magelang. Peserta terbaik kelas 12 atas nama Arif Suseno pendamping desa Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Dan yang terakhir kelas 13 peserta terbaik atas nama Maslahatul Umami. Mengambil desa Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Nama-nama yang disebut tadi silakan maju ke depan. Terima. Taufik Ismail Lili Wahyu Silahkan, Pak, maju ke sini Kelas Kelas 1 mana? Kelas berapa? Kelas 5 Mas Oh, di atas Di atas Yang lainnya Kelas 1 mana? Taufik Ismail mana? Kelas 2, lilik Wahyu lilik Wahyu Chasur Wibo Kelas 3, Fitri Haryanto Kelas 4, Mulan Dari Kelas 5, Sigil Kelas 6, Leli Kelas 7, Radma Kelas delapan, Mardian Kelas delapan Kelas sembilan, Khoyrul Kelas sepuluh, Suhalman Suhalman Suhalman Kelas belas, Samsul Arifin Samsul Arifin samsul arifin arif susena maselah Maslahatun yang belum ada samsul arifin ya samsul arifin dari Kacuran. umami dian kan, sih Aku sengaja nang awal, tapi orang garap, garap lima tok bener, dan nilai-nya apa itu jarku Yang pertama tak bikin nilai selama. Seharusnya. Yang berikutnya seratus, seratus semua lah. Ayahnya seratus semua sih belajar bareng untuk ya. Untuk menyerahkan hadiah. Silakan ke depan, Mas Ulin, Torca, Bajang, Reza. Ya. Hendak. Tapi Pak Kordah. Kali-kali ditonton nih, kena nih nonton. <laughs> ini live loh. <lho. laughs> ini hadiah apa sih pak? <laughs> sertifikat double kayak ini loh. <laughs> Oh, iya, oh, bisa, Bentar ya Halo, ini dari Desa Kabupaten Masyarakat, ini juragan kita itu, Pak Nurul Huda, itu bunyai. Mas Halo, Pak sama ke Mas Alif. Ya. Abdul Basit Real life, ya, Mas. Sehat, ya Gimana eh paketnya? Hari. Hari baik. Kita tambah ya. Tadi aja aja sama Ini <Tukungan gayon> boleh, boleh. itu rekam digital loh, rekam digital sangat penting. Hari ini kita tentang yang yang yang dor to bayar dor ke ya mau Lo tugas waktu kan sana live ya Bentar Dia suka masuk mengenai okay. Ah okay. kalau kita dari negara. Sekretaris daerah tiba di tempat acara. Mbak, nonton. Oh dua Ya. Oh, iya. Satu kali. Aku, diri, aku, cintain, air, Indonesia jangan vakit, vakit, vakit, vakit, vakit. yes. Yang <tongan> Bapak Gubernur Jawa <pega> Tengah Bapak yang kami hormati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah, Bapak Didi Haryanto, SHMH. Yang kami hormati, Koordinator Provinsi Jawa Tengah, Ibu Evi Nur Mirasari, SPMAP, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta pada acara penutupan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Program penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021. Acara yang pertama penyerahan sertifikat peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional kepada perwakilan peserta untuk maju ke depan. Yang pertama... Kepada Bapak Arif Suseno ST, Pendamping Desa Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Selanjutnya Ratna Sari Himawati, PLD Madukara Banjarnegara. Sari ya. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkenan untuk menyerahkan serta sekaligus melepas IDK, didampingi PLT tadi Kadis Permades Provinsi Jawa Tengah, Dijam ini plt Kadis Permades Provinsi Jawa Tengah dan koordinator Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Yang Terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan sambutan Gubernur. Adirin <tuh> dipersilakan kembali. Tanpa sudah duduk Odirin, dipersilakan kembali Oleh dipersilakan duduk Corona pongnya sih Nanti gak langit deh ngobrol ya Bukan langit ngobrol ini izin Raya Kayaknya orang fokus, lagi tidak fokus ya? Mama main tumpah? Enggak Oleh deh, nih Saiki soleh Hehehe, orang ngerti ya, Pak ya saya saiki orang abad, menunggu menunggu pesan menunggu sesuatu menurun pakai masker Pak Pak Na, Pak Nurul. Baik sahabat sahabat sekalian, ketika nanti kita melakukan gel gel, dimohon sahabat sahabat sekalian untuk berdiri. Yeah. Jadi berdiri, kemudian uh, satu kali semangat ju, tangannya ke atas, ya. Yeah. Dua kali semangat ju, ju. ya. Yeah. Siapa kita pendamping desa? Siapa kita P Tangannya naik ke atas. Yeah. Oke, okay, yeah. ya. Yeah. jadi kita ketika nyanyi uh, kita bisa bertepuk tangan, ya. Yeah. Oke, okay, sekali lagi. Uh, mari, silakan berdiri. Mari kita berdiri, uh, berdiri. Yeah, yeah. <laughs> Langsung ponsel. Satu kali semangat, dua kali semangat, tiga. Maaf. Ah. Halo semangat, Tidak apa-apa, ini latihan ya. Dia, ya. Eh, memang seperti itu, ketika ngecek teman-teman sekarang apakah konsentrasi atau tidak. Oke, okay, kita kembali lagi sebelah kiri karena saya gak konsultasi dengan. Itu ternyata enggak berdiri. Emang belum bisa berdiri ya, Mas? Oke, okay, satu kali semangat, Zul. dua kali semangat, Zul. Zul. siapa kita? Zul. siapa kita? jindro lu kembang desa bahkan lucu desaku pengabdianku. ku Indonesia pasti maju Ketanjir, desaku, Sama diri, tujuanku Cintai tanah air Indonesia Jangan terbangi Terima kasih, silahkan bunuh kembali su, su, su, su. Ada lagi pelatihan, kan? kesan-kesannya pelatihan di sini? <Tadilly> Ih, sungguh menyenangkan. Apalagi setelah ke Medan. Terus apa sih? Aduh. Ini mentor kita ini sukses semua ya pak, murid-muridnya ya oh, Dapat 100 saya. semua ya Oh alhamdulillah Ini ya Sayangnya cuma sebentar ya pak Kalau satu bulan kayaknya tambah makmur balik nyusut lagi Ini artis di kelas lima ini. Artis di kelas lima. pengkong pengkong sih dalamnya ya? ini siapa? Banyak sih, tapi. Pak saya kemarin ya dari YouTube nya dapat 16 belas yuk, juta ya pakaian yang serius gak baik konten ini bisa ya kabe kan, pede, PLT kan YouTube youtuber nanti kita saling topan siapa sih daripada... iyalah, telaten kegiatan semua di YouTube gak ada tapi yang kita mengerti apa sih, yang kita punya subscribe padahal subscribe, saya bisa back up terus penonton asal... hitungannya kan dari viewer, dari penonton Nek, banyak yang nonton ya bayarannya tambah harga. semuanya cuma itu jadi youtube sekarang pendapatan terbesar YouTube sama Gamer Pak oh. Siapa dari korpusit dari YouTube itu sebulan 5 miliar Pak Saya punya temen channelnya itu Cuma Lunga Mancing Pak ya. Channel di YouTube itu channelnya Lunga Mancing Sebulan itu 35 juta Pak Lunga Mancing loh Pak, Videonya mancing dengan kalian Pak 35 juta sebulan itu dia mancing dibikin konten iya lagi mancing bikin konten nah padahal kita punya objek desa punya nah, objek teman yang banyak yang kita nge-share video ditonton yus bareng-bareng lah saling nonton nih gitu. saling bantuan toh bisa juga masuk DRP kan masuk medsos kan laporan medsos mancing. <laughs> ini bisa ini, ini. iya kan ini hamil berapa bulan, Pak? Enggak terganggu latihan? 6 bulan. 6, 6 bulan. Tapi cepat capek. Capek ya? Darahnya enggak kurang? <tuk> enggak, kita kurang <tuk> <tuk> darah Enggak, saya mau menawarin DD. <tuk> <tuk> obat selalu on time. Harus oh, on time ya. Yeah. Dia... Iya. Satu bawa obat. Penambah darah. Iya, vitamin, vitamin kalsium pagi, terus penambah hmm. darah malam. Enggak nyidam. Udah enggak nyidam dong, udah oh, udah nambung lah. Adik mata kedua. Hamil ke berapa? Hamil ketiga anak kedua. Oh, hamil. Hamil ketiga. <laughs> wow, apa saing? Yang ini. yang bawahku subscriber-nya gede. Full, ya. Ini berarti ya. ya. lu <laughs> subscriber kelong. Ini ketiga anak kedua. 6 bulan nempes. Channel kita banyak edukasi loh. Banyak manfaatnya. Psikolog ada ruang-ruang pengetahuan. Juga ada. Terima kasih Mbak Margi, terima kasih, terima kasih. <tose> Ini belum subscribe. Iya. Aku, aku bukan yang YouTube, YouTube channel le lebih tahu. Mas, iya. Nanti saya bikinkan konten bagaimana peran orang tua terhadap parenting anak didik dalam kandungan. Parenting, ya. parenting saya banyak Ayah, materi kok. Jangan saya terus yang disorot, tapi saya ya. jadi artisnya, Mas. Sengaja, sengaja. Objek pertama yang nonton pasti kan orang banjar, pede nanti. lah kan, pentokohannya yang harus terlihat. Karena harus bosan, kita ingin mengerti komen. Kalau ngarep baliki. <tuk> <tuk> <tuk> Ini sudah komen sih, sudah terbaca. Masih wis. Wah, ngirim foto apa mbak? Lope-lope. Udah terbaca sih ini mbak. Margi. Halo, halo semuanya. Halo bos. Ya pak. Ya. Yeah. Buat isi konten. Gimana, Mas? Pelatihannya, asik nggak? Asik ya. Kurang, sui. kurang kurang lama. Tidurnya nyaman? Uh, sedikit terganggu. Sedikit terganggu dengan temannya? Oh temannya. <tik> temannya yang... <tik> teman, teman, teman itu saya, saya. kira tidak nyaman dengan kondisi hotelnya. Biar ini nanti jadi masukan buat pengelola hotelnya. hotelnya? Bagus. Ya, ya. Ini di hotel mana mas? Dengan tidurnya? Sweet-weet sweet, sweet ya Sama, masnya juga Ini dari mana? Oh, iya, dari, dari tadi di sini. Tadi di sini dari kecamatan mana? Susukan Susukan Masnya juga Susukan? Susukan itu, ya. Apa iyalah? Ya. <laughs> <laughs> mana mas? Dengan Oh, eh, karena -kobar. kobar ya. Nyaman, nah, nyaman juga. Luar biasa. Apa yang didapat di sini? Ya banyak lah. Salah satunya eh. makanan gratis. Hah? Apa mas? Makan gratis. Oh, gratis. Perkusi lagi lah. Perkusi ya? Oh, uh. Ada senam juga, enggak? Fitness. Fitness. Enggak. Enggak. Ini karena kobar juga. Iya. Oh. Kok oh, saya? Wah, jawabnya tidak familiar ya. Nah, <laughs> tidak, loh, ya. ya. Cari orang lain yang kenal. Ternyata minus saya terlalu tinggi. Halo, politisi konten ya. Demi konten. Iya, Demi konten, saya jalan-jalan. Gimana kesan-kesannya pelatihan di sini? Kan capek. Hah, C capek? Tapi senang yuk, duduknya tempat hewe ini. Oh, gitu ya. Sampai. Mbak, dapat penghargaan ya, Mbak? Iya. Yeah. Pele-nya 100 ya? Oh, gitu, hebat-hebat. pele 100 kan belajarnya sama benda. <laughs> mm -hmm. Saya gak dapat -da tau dia loh. Mbak, Karena terlalu ya, banyak ya. yang 100. Mbak nggak boleh, nggak boleh sombong harus mudah hati Oh iya, itu faktor luck ya, keberuntungannya. Kesannya gimana? Oh Kesannya, kesannya bagus. Boleh lihat hadiahnya apa? Oh, ini hadiahnya coklat. Kan? Hadiahnya coklat. Saya zoom ya, saya zoom ya. Boleh lihat merek? Oh, boleh. Dipilih ya? Di plur, ya. Di plur, gak apa-apa, ya, silver. Ini nggak ada endorse ini loh. Gak apa-apa, siapa tahu saya endor, jadi endorse. Ada, ada, ada, ada Nanti saya beri keterangan ada iklan di sini ya bunyi titik kayak gitu ya. Iya, iya. Ini dari mau di konten. <laughs> saya kesana buat foto. Saya cari mangsa lagi. Mana ya Banjar ya? Oh, ini masuk Banjar. Oh, itu juga ya. Oh, demi konten ya. Iya, <laughs> iya. Latiannya gimana? Gimana? Di Rasanya asik. Kurang lama. Kurang lama apa yang didapat di pelatihan ini banyak banyak ya Cewek enggak? Nah, sihat, um, <laughs> di dapat nggak asyik nah, dapat ilmu dapat juara juga nanti alhamdulillah hotelnya bagus istirahat cukup kurang kurang waktu mainnya waktu... oh iya iya iya uh ini ada pendamping ramak juga Dapat 100, Mbak? Tidak. Eh, bro. Oke, terima kasih. Banjir tim. Halo, Mbak. Sehat? Ya, juga ya? Jangan okay. Banyak teman-teman yang lagi isi takutnya pelatihan jadi stres berpengaruh dikit jiwa. Tuh, apa, ya? Aku nggak mau ya. Kesini rombongan apa naik kereta? Rombongan. Udah dapat uang saku? Belum. Kabar apa Mas Bro? Dapat nggak? Oh ya, oke okay. terima kasih. Bro demi konten ya, Kamprak. Iya pelatihnya gimana? Luar biasa. Asik. Asik. Dapat apa? dapat apa? Teman di kamar hotel, kamar mandi aja sendiri. Oh iya. Oh, sendiri. Wah, ini channel berubah jadi channel mistis. Terima kasih. Halo. Hei, Pak. Jahat. Demi konten ya. Siap. Lagi live. Okay. Layan waktu. Siap. Iya rasanya pelatihan di sini. Siap. Tambah pintar. Tambah pintar. Apa yang didapat di sini? Ya ketemu Pak Lura. Ketemu informasi-informasi tadi. Oke asik. Terima kasih. Eh lanjut. Ya demi konten. Oh, ya, <laughs> yeah. yeah, pelatihannya ini selesai ya. Nah, alhamdulillah. Terima nah, cukup... Apa yang didapat di sini? Oh banyak ilmu. Banyak ilmu, oh, ya. ilmu ya. Oh gitu. Iya iya iya ya. terima kasih. Sama okay. Mas gimana kesan kesannya? Kesannya banyak uh, tidur. Kita nyenyak, makan enak. sedikit enak, sedikit. <laughs> <laughs> Gus, ada pesan-pesan buat kami. Apun jika Mas jangan Aduh, ramuan. Mulai ya. Ya ya. Satu kali sempat, dua kali sempat. Siapa kita? Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarno S.A.M.M. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah, Bapak Didi Arianto S.H.M.H. Yang kami hormati Koordinator Provinsi Jawa Tengah, Ibu Efi Nurmilasari SPMAP serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 Menempati acara yang pertama Penyerahan sertifikat peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional Kepada perwakilan peserta Yang pertama, Saudara Suhalman PLD Kecamatan Kalyanri Kabupaten Magelang. Yang kedua, Saudara Ratnasari Mawati PLD Madugara Banjarnegara. Kepada nya dipersilakan untuk menempatkan diri. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah berkenan melepas alih peserta sekaligus menyerahkan Sertifikat didampingi oleh PLT K Disperindag Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Provinsi Jawa. Tengah. Dilanjutkan <laughs> <laughs> <laughs> dengan foto bersama. De Selanjutnya adalah sambutan Gubernur Jawa Tengah sekaligus menutup acara kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumarno S.A.M.M. Dipersilakan. Ketakir, kejahat, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati koordinator tenaga ahli Ibu Eki yang kami hormati tenaga ahli, para pendamping lokal desa Kabupaten Mbelang. Kabupaten Bajanegara dan Kabupaten Kuyulali Pertama-tama mari kita panjaskan suci-sukur mana Allah alam yang telah memberi keselamatan kesehatan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada kegiatan peningkatan kapasitas pendamping lokal desa dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim di Provinsi Jawa Tengah. Ini suasananya kok jadi dinding ya? Fokus tadi, Pak. Tadi panasnya dan ramai. Mungkin biar uh, biar ramai lagi ya? Selamat pagi, pagi Alis. Alis. Alis. Alis. Ini baru selamat, nanti kalau udah semangat baru begini-gini oh. <tuh>. Semangat pagi, pagi <hahaha> yeah. uh, Bapak sekalian Kami mewakili Gubernur Jawa Tengah Untuk Menggantikan beliau Pada acara pada Pagi hari ini, kalau kita melihat bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan SDM pendamping Lokal desa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di desa. Karena pendamping desa ini perlu upaya peningkatan kapasitas ya kapasiti building karena tugas ya, yang tanding dengan embang semua ini cukup berat ya, cukup berat dan ini terkait dengan permasalahan ya, permasalahan yang cukup menjadi perhatian semua pihak utamanya adalah masalah ya, kemiskinan. Harusnya. Apalagi juga ya. pada saat kondisi COVID-19 kemarin juga tugas panjenengan juga cukup bagaimana masalah data, eh, masalah data Bagaimana masalah panjenengan semua terlibat di dalam Jogotonggol. Bagaimana panjenengan semua terlibat bagaimana mengedukasi masyarakat, masyarakat desa. Teman-teman di desa itu, kalau enggak sakit ya seperti enggak ada ancaman. Saya enggak apa-apa, kalau betul nopo-nopo kok, kalau sihat-sihat mawon ya. Ini agak, mungkin masalah yang uh, agak berat bagaimana mengedukasi di masyarakat-masyarakat biasa. Begitu juga uh, untuk masalah COVID ini Alhamdulillah kondisinya juga sudah cukup baik. Mudah-mudahan semakin lebih baik lagi sehingga uh, pandemi ini nanti bentuknya Haris sudah menjadi endemi, jadi hanya, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Dan syukur-syukur memang sudah uh, hilang, cuma kita masih harus waspada. Karena dari pengalaman setiap habis libur nasional, libur nasional itu grafiknya itu selalu naik. Kita akan menghadapi hari besar, yaitu Natal dan Tahun Baru. Kami berharap bagus sekalian berpartisipasi bagaimana eh, tetap, nih, masyarakat tetap menjaga protokol, kese protokol kesehatan, dan mungkin kalau bicara masalah Natal ini, karena hari besar agama yang perlu diterapkan dalam masalah. E, protokol kesehatan, tapi kalau yang masalah tahun baru nih, tahun baru ini karena mungkin sifatnya lebih ke hura-hura ya, jadi mungkin segala kegiatan kaitan dengan tahun baru sebaiknya tidak usah diadakan, karena apa e, kerumunan, kerumunan yang ada itu e, sangat e, berpotensi menimbulkan kluster-kluster dalam COVID ini. Begitu juga mungkin kita uh, harus waspada katanya dengan varian baru uh, COVID-19 ya, COVID yaitu uh, varian Omikron ini yang mudah-mudahan kita berdoa bersama ini juga tidak masuk ke Indonesia. baik sekalian pertama kaitannya dengan kondisi covid yang sekarang kita upayakan untuk percepatan adalah masalah vaksinasi, vaksinasi. Dari data yang sudah masuk bahwa vaksinasi yang masih rendah itu adalah vaksinasi untuk lansia. Lansia ini juga kondisinya adalah lebih banyak di kabupaten-kota. Kalau untuk di kota-kota ini bicara masalah mungkin jangkauan ya jangkauan dari luasan wilayah. Ini yang di kota sudah bagus, tapi yang di kabupaten-kota, eh di kabupaten itu masih rendah, masih 40-an persen. Ini apa, kami juga mohon bantuan bagus sekalian eh, bagaimana apa, mengajak eh, orang-orang tua untuk mau bervaksinasi. Karena apa tadi bahwa masyarakat itu kalau yang sudah sepo-sepo, aku enggak popo disontek. Gitu. Karena orang desa itu kalau disontek itu identik dengan sakit. Jadi ini apa butuh edukasi, sehingga eh, eh, peran babi sekalian sangat eh, penting. Mudah-mudahan target target untuk vaksinasi di Jawa Tengah harapannya di akhir tahun 2021 ini sudah bisa tercover minimal 70 persen, minimal 70 persen, sehingga herd uh, community, ya, ya. jadi apa uh, kekebalan uh, kelompok ya, itu, itu sudah bisa uh, posisi di akhir 2022, 2021 sudah terkenal. Uh, tercapai di Jawa Tengah, sehingga kita lebih fokus e, bagaimana pemulihan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. baik sekalian, e, itu yang pertama. Yang kedua adalah bicara masalah e, penanganan kemiskinan. Kita di tahun 2021, kita harus mengentaskan lima kabupaten kemiskinan ekstrim. Posisi di Jawa Tengah, kita masih ada 19 kabupaten yang eh, kemiskinan ekstrim ini. Di tahun 2022, itu ada 14 kabupaten. Ini, kalau kita lihat yang sudah dilakukan di lima kabupaten, itu adalah lagi-lagi bicara masalah data. Masalah data, masalah data ini butuh verbal, ya, verifikasi lagi. dan nah, ini juga lagi-lagi mungkin minta bantuan sekali sekalian untuk eh, melakukan verifikasi eh, data dari masyarakat miskin. Setelah data, setelah data, ini kita bicara masalah upaya bagaimana mengentaskan. Kalau yang jangka pendek instan ini paling gampang kan bansos. Bansos. Kemarin untuk 2021 dari pemerintah pusat akan melakukan top up bansos. Ini juga kemarin kita sudah mengidentifikasi yang ada di Jawa Tengah bahwa sebetulnya top up itu untuk angka kemiskinan dengan besaran yang sudah bantuan yang sudah diberikan sebenarnya sudah cukup mengcover. Kalau itu ditop up itu sebetulnya bicara masalah Uh, solusi instan karena hanya diberikan tiga bulan tiga bulan di akhir 2021 kalau posisi di Januari tidak ditopak itu nanti miskin lagi kalau apa uh, metodenya seperti itu untuk yang dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan kita koordinasi dengan APBD Kabupaten Kota mungkin nanti juga dengan dari Dana Desa kita lebih fokus bagaimana penanganan yang lebih jangka panjang yang pertama adalah masalah sarana-prasarana, kita berusaha cover RTLH, masalah jamban, masalah listrik, dan air bersih. Untuk yang air bersih memang tidak bisa dalam jangka waktu pendek, karena prosesnya memerlukan perencanaan yang lebih banyak dibanding dengan kita mengatasi masalah RTLH, jamban, maupun listrik. Ini apa? Uh, solusi yang akan kita lakukan. Tentu saja juga nanti akan kita lakukan di 2022. Di 2022 nanti, uh, sekali lagi bicara masalah verifikasi data. Yang kedua adalah bagaimana uh, pemenuhan sarana-prasarana. Harapannya bahwa di tahun 2022, dari 14 kabupaten kota tadi juga semua kebutuhan sarana prasarana itu juga bisa dicampur baik dari APBD provinsi, dari APBD kabupaten, dari dana desa maupun dari CSR dari perusahaan-perusahaan yang punya kewajiban eh, tanggung jawab lingkungan perusahaan. Ini lagi kita koordinasikan juga untuk eh, bisa berkontribusi di mana dalam eh, penanganan kemiskinan di. Eh, Desa-desa miskin ekstrim Selanjutnya adalah eh, Bahwa untuk penanganan kemiskinan itu sebenarnya lebih Yang lebih utama adalah bagaimana Pemberdayaan masyarakat nah, ini panjenengan dengan semua Ini yang mungkin sudah Di lapangan Tentu saja lebih paham kondisi Di desa-desa yang panjenengan dengan tinggi, ya, Potensinya apa Ya Peluangnya apa, ini yang nanti bagaimana kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa itu sehingga masyarakat yang uh, di situ bisa uh, berdaya. Ini kalau panjenengan tadi posisinya kan uh, bisa mendampingi satu, lebih dari satu desa. Ya. Tentu saja mungkin bisa bagaimana mengkolaborasi ya. potensi antar desa, potensi antar desa itu bisa uh, saling ya saling membantu, sehingga perekonomian antar-desa nanti juga bisa berkembang, sehingga solusi bicara masalah kenangan kemiskinan itu yang lebih utama adalah bahwa pemberdayaan masyarakat itu bisa berhasil. bapak sekalian, Tentu saja yang sudah panjenengan lakukan selama ini kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat-sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang kemarin kita di kondisi babak belur, ya. babak belur bagaimana menghadapi pandemi COVID ini, panjenengan semua eh, apa perannya di desa, bagaimana masalah Jogotongo, eh, bagaimana masalah eh, pendataan eh, karena data, data ini sebetulnya orang itu menganggap data penting kalau pas butuh, kalau pas butuh begitu kita mau mengeksis suatu kebijakan, tapi datanya tidak ada juga jalan-jalan, tidak bisa jalan-jalan. Nah ini apa peran panjenengan kemarin kaitannya dengan penanganan covid -19? ini luar biasa sekali lagi kami dari pemerintah Purwakarta tengah menawan sangatnya. Terima sekalian karena ini kemarin sudah panjenengan Hai di, digembleng ya, digembleng untuk peningkatan kapasiti building, ya, kapasitas building uh, kapasitas panjenengan semua uh, tentu saja harapannya adalah bahwa peran serta panjenengan di dalam membangun desa yang sudah berjalan baik selama ini akan menjadi lebih baik lagi ya. lebih baik lagi yang tujuannya adalah bagaimana desa tadi semakin uh, sejahtera, dan otomatis bagaimana cita-cita uh, Jawa Tengah yang semakin sejahtera itu uh, bisa tercapai. Mungkin itu bapak, bapak sekalian dan dapat kami sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih peran serta Ibu Bapak-Ibu -bapak semua, dan kami mengucapkan uh, selamat panjenengan uh, telah mengikuti uh, peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional desa mudah-mudahan Allah SWT wa kita semua dengan semua sehat selalu sehat kuat sehingga karena di Desa pasti Wirawiri Wirawiri di desa sehingga Panjenengan semua bisa berhasil mengembangkan potensi yang ada di desa, dampingan Panjenengan semua. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada tugas lain Karena ini, ini Jadi terakhir ya. Jadi terakhir kami e, Dengan mengucap alamin Acara kegiatan peningkatan Kapasitas tenaga pendamping profesional Pada program penguatan pemerintahan Dan pembangunan desa P3PD Untuk penanggulangan kemiskinan Ekstrim di Jawa Tengah secara resmi kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kepada Bapak Rasimun di Bersilafah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Syedillah awalin wal akhirin wa sallimu raddallahu wa sallimu raddallahu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahimi. Hamdan syakirin. Hamdan ni'mahu kafiman zida. Ya robbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Atas rahmat dan hidayah kami telah selesai melaksanakan Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga Pendawing Profesional Program penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 Dengan baik, lancar dan sukses Ya Hamid, Ya Syakur, Ya Allah Atas puji dan syukur kejaratmu atas segala nikmat ilmu yang kami peroleh di majlis ini semoga menjadi ilmu Nafihan wabarakat Ya Allah Ya Aziz Ya Kuih Ya Allah berilah kekuatan pada kami langkah dari Profesor al untuk menerapkan dan mengamalkan ilmu ini guna majukan desa-desa damingan kami Ya khabar, Ya Allah ampuni segala dosa-dosa dan kekhilafan-kekhilafan pemimpin-pemimpin kami Guru-guru kami, pelatih-pelatih kami dan kedua orang tua kami Dan berilah mereka kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan tugas-tugasnya Amin, amin Ya Rabb Al alamin Rabbana ajina fid dunia khasana Wa fil afirotihsana, wa kina ada benar, wa alhamdulillahirobbilalamin, wa labumu khusus. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian acara penutupan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional, program penguatan pemerintah dan pembangunan desa tahun anggaran 2023. 21 Mohon maaf atas segala Pihlapan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima Kembali kanal airnya bersih Cakep Ketiri negam Candi Arjuno Cakep, Cakep. Thank uh you. -huh. Surat... berapa mbak apa sih ini oh, oh beda orang mas buti kurang ada transfer transfer ya mbak di transfer Saya kurang tahu, kurang tahu. Lama tak kau baru ini Ay, ngapas, ya? ngapas, ngasih, ya? Oh lagi. Aing sih, Kopi sih, Mas? Oh ya, ya, ya. Ya ngapura ora konangan nangan mah, nang -nang. Oh. Ini masih live mbak, ini masih live, masih live. Okay. Ayo kesan-kesan ini, ini dari mana? Ayo, ayo, ya Selamat Jangan lupa Oh ya jangan lupa ya Like, subscribe oh, okay. no komen <laughs> No comment <laughs> Oh, ya, tapi dengan... nang kamera bener lho mbak, nanti dilihat. Oh, bisa ya, karton. Nah. Oh, bisa. Ya, ya Mas, ya. ya. ya kan? Oh, ya. Beneran. Oh. Oh. Ya, nah, ya. ya, ya. ya. oh. Ini karton-karton dengan orang gue. Nanti Alixeyo. ditonton ya. <laughs> Loh, ini kayak pengetahuan. Selamat. Bohong orang ya? Kan? ya, bukan kan? Iyalah masa dua orang bohong. Oke. percaya. Satu dua tiga. Ayamnya cukup, dong.